Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertandingan kali ini berhadapan antar tim putri melawan penggurung jaya dan kita akan lihat sejauh mana kedudukan kedua tim ini dengan di super langsung oleh Kadesnya, baik Pak Sudarman dan Pak Budi Rahman Kades Pingkuren dengan Kades Bintur Mari kita selesinya Seru guys Saya hey, sakit kikiku Kalau itu laton-latonnya lembek Eh Pak ini nih, Pak, ngopi dulu. Aduh, teh pucuk. Nah, ini ada kita rekan kita dari Batau ini, itu Puh SP dari Batau. Poi lagi. eh deh deh deh deh deh itu suara lelet-lelet juga tidak motong kalah <Neil firstly bush portrayed> oh. Set kedua masih tetap kami liput ya untuk menuju ke set ketiga dan ke set keempat dan dimenangkan oleh Binturung Putri dengan poin 3-1. Mari kita saksikan dan jangan lupa di like ya atau komen dan doa kami harapkan kabut cuaca bagus dan tidak ada yang cedera bagi semuanya. ayo enak Jadi, mantap Naik. Naik. Ya. Yang penting semangatnya yang tidak kendor yang paling utama. bravo <Seran> Angkat Mantap mantap, ah, oh. mantap, oh, mantap. oh. Wow. Dig the dig with a young oleh tim binturung putri. Selamat pak, selamat. Akhirnya berhasil pak. Semangat semua, berhasil ternyata. Binturung putri dengan perolehan 3 1 tan tan tan tan tan tan tan tan Get tan tan tan